Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di Universitas di Dewi, Pusintang Madrasah, yang kemas dalam MTSN Maju saat manusia, Ikuti ikutannya Madrasah Sanamiyan 27, Sungai Selatan, Sosialisasikan, Repesi Perbaikan, tata tertib Madrasah kepada semua peserta didik secara tertulis dan lisan langsung di kelas masing-masing, Kamis 5 Januari 2023. Kepala Madrasah Sanamiah Negeri 7 Sungai Selatan Jendhuri SAGM MPDI mengatakan agar kegiatan sosialisasi revisi tata tertib madrasah lebih efektif dan terarah maka disampaikan oleh masing-masing wali kelas kepada peserta didik mulai pukul 9.45 sampai dengan 10.30 WITA. Kedisiplinan dan ketertiban lingkungan madrasah sangatlah penting. Oleh sebab itu, kedisiplinan dan tata tertib perlu diatur dalam sebuah tatanan yang biasanya disebut dengan tata tertib madrasah. Agar lebih efektif dan terarahnya dalam mensosialisasikan tata tertib tersebut, maka kami mintakan kepada wali kelas masing-masing untuk menyampaikannya jelasnya. Kamat melanjutkan, kegiatan sosialisasi tata tertib biasanya dilakukan di awal semester ganjil. Namun untuk menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi semua warga madrasah, kegiatan tersebut perlu kembali dilaksanakan di semester genap sekarang sebagai bahan pengingatan penguat akan pentingnya tata tertib madrasah. Sosialisasi tata tertib madrasah harus diketahui oleh semua warga madrasah supaya para siswa dan guru bisa melaksanakan belajar mengajar dengan optimal. Selain itu, disiplin memang merupakan hal penting yang harus ditanamkan kepada anak didik kita di madrasah sedini mungkin lanjutnya. Ditambahkan kamat, sebuah lingkungan madrasah yang tertib dapat memberikan gambaran lingkungan siswa yang gigih, giat, penuh perhatian, serius dan kompetitif dalam pembelajaranmu. Dengan adanya revisi tata tertib madrasah tersebut diharapkan bisa memberikan adil besar terhadap lahirnya siswa yang berhasil serta berkepribadian yang berakhlakul karimah. jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.